wang ene hendon-ndowe doane. Sriku ayu banget. Ayu banget. Kompetisi ruhin mbek Mustofa, terus kena ruhin. Pareng kena, kena ruhin, ruhin tahu diri. Kang tak golekeno bojo bi Ya misalnya ra ayune nera kelas songo ya kelas 8 lah, Kang. Mbok tak goleken. Moh. Wes tak kei dhuwit, Kang, 1 juta kanggo golek bojo sing ayu koyo bojoku. Moh. Bar ngono krungu kabar srik iki minggat. Hot <laughs> Jo pekat kuwe plok. Yo ta. Le waranto. Orang siap dong, pokoknya senang. Sebenernya rakyat neng, fang ngung hasutnya ruang aneh. Paham? neng kau rapi, laku neng bohong mo. Menang cukup man status, berarti berstatus ganda. Wah oh. mereka orang mungkin iman, kok kumpul. Dalam bab medit, Nabi ya sering ngidikan ibu, "Layas imanu, abdin wascuk ora nom tau." Umatku seng lomo kok seng iman kok duwe medhit. Muga layak sami uteri nabi ora iso kumpul medhit ambek Iman tapi umat Nabi sing medhit akeh to. Ya, tetep iman to, Ya tetep. Iman yo jalan, medhite. Jalan. Iman yo ya jalan, khasute. Jalan. Kayak kowe mau nangis istighfar bengi yo jalan, cilalatan delok uang wedok yo. Ya. Jalan. Wes so, umat Nabi zaman akhir rus. tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bidunuh bimqolatu amalan shalihau Wa akhara sayi so, Umatku sing zaman akhir itu Kelakauannya ya soleh, tapi bersamaan Dengan itu ya kelakauannya Elah Moro majid, tapi kataan cekak Tidak berukah, padahal wong moro majid Itu dosanya ceplok tapi wong buka Orat itu dosanya tambah, Wong tidak Tidak malaikat <laughs> Kombinasi kok nguruh, itu tidak ada orang malaikat Wong kota kota lho jeneng Jakarta urang e wong yutung Jakarta Jakarta katokan sota. Budaya ayu nang ene ra masalah mus. Ayu sewante gak cil baban. Ya mau katokan seperapat mus. Wong e wayu mara masjid gak rukoh. Memang ngel ngel malaikat. Karena secara konstitusi wong sing mara masjid sejangka dari itu nyeblokno dosa. Wong sing buka aurat ibu ngajak mara neraka. Tapi di mara karena Karu ana mara nikmat sesuai konstitusi. Ini ndak. Oh ibu malaikat neng dunia, ibu mesti minta fatwa ma ini angel mutus nol ini. Apa difonis duso? iku mau ro mezit? Difonis ganjaran buka aurat? Kayak begitu di malaikat sih aku takut. Yo profesional. Mulai nih pangeran ibu pinter. Mulai nih malaikat uloh, rono rokip, mono atit. Perkara ini ben profesional. Maling nak cocokkan cocokane. E, eh, smokee tulis wae, malih kata apik tulis wae, mau ora masjid. <tuk> Lha aku, lho aku malaikat elek, buka aurat. <tuk> Dari tadine kira-kira <tuk> profesional, ho. Ya, lah <wak. tuk> malih katikan loro to, ben dadi nyatet apa? Cara iku malaikat sitok bingung. Lah wong mukmin zaman akhir kelakuan kan ngono kabeh. Yuk kiai tapi khas uteh karoan. Ya imam tapi nak Kegusur ya, gerem kan? Iya gitu. Ya wes akhirnya mereka profesional lah. Tapi zaman akhir uang <tuh> mah enggak dewa ah korona atau rofu bidunukim roto-roto kholatu amalan solihau wa ah korona saya saya kayak uang sih seneng wali ziarah terus. Wuih, gua ya seneng. Uang digerak nuziyah, tapi dihitung margin lata. Buat gede nyata ini nyari wong seneng wali, buk seneng nih. Kok jadi profesi susu? Kok tiap tahun? Kok keseringan? Juk sering ada Kok hidupnya lebih baik? Bisa <tosik> anak contoh ziarah wali so kurang seru. Contoh biru. Oh terus ngomong apa? <tosik> berangkat berangkat umroh soan nabi. Orang Islam kok gak soan nabi? Harus sewan Nabi <tuh> Maksudnya beda start nih biro nih itu sih mendingan Gak tapi buat biro curigaan wasem <tuh> Sekarang dia memotivasi orang sewan Nabi Dia plus ke bironya dia Kalau motivasinya untuk sewan Nabi saja Ke biro siapa saja kan di sini ramang Mau ke tinggi Wong gaji muda umroh merkono biro Koyo yoke liro gadingi biro Kalo lah nggak senang Biye biye uang gampang umroh baru kaya biro tapi terus Bu Arani, Al Fatihah ila kuli se-Indonesia. Karena mereka orang yang memudahkan umroh, mereka orang yang mensyariatkan umroh. Mereka kok nyari-anno gulek duwe, Orang kok nyari-anno umroh. Carane umroh tok gak lewat biro mereka ya grem. Angel gak ngadepi manusa. Lah kabeh zaman akhiru ta'arufu wa akharuna tarofu biduruk. Mesen penting nek dosa iku ngaku. Piye-piye kita ya dosa Tapi syaratnya dari Pangeran dari Pangeran ngaku. Iktiraf maknanya apa? Mulane kita nek ndonga dimulai Robbana dzalamna, ampusana. Ada we ulama-ulama, kowe nek ndonga iku kod dimil faqra walfaqah, kowe nek apik ini ngakoni nek iku lemah sekali. Sehingga kabeh diwarai diwarahi nabi nggih, jongekna ndonga kawiti ngaku nek kowe iku ora bener Robbana Anisana, ujuk-ujuk ujuk dulu ngajuk sepuro, kon ngaku segentawat si itu. Itu sebut waah korona tarofu bidunubihim. Banyak dari sekian umatku itu yang tarofu bidunubihim kalau dosa yang mengaku dosa. Terus kok kholatu amalan soalnya tahu waah korona boh. Saya nggak nak gelum lah dosa, tapi ngaku campur baur ya ape ya le. Insya Allah tuh Asa napa Allah asawu ayat fandum kok akhruna tarufu bidunun wa kama la tu amalan saleh wa al-fasa'ya tasawu Hadus asaiku mana napa menowo isa wae awu memberi tobat mereka atau Allah nyepura mereka Nah menowo iku yo mesti yo karena sadang sisi napa sisi napa baiknya itu kalah dengan sisi buruknya Mengenai mood disebut asa, asa itu nak menowo, no, nak menowo. Tapi saya penting, salah atau itu menowo? Itarofu, nak salah, itu merosoh, merosoh nopo, salah. Nah, problemnya orang, ujub itu orang yang gak pernah ngerasa, salah. <tuh> Paham ya, ada telinga-telinga, ada terus, pokoknya ini telinga-telinga, zaman akhiru kita jadi iman, jadi selesai, selesai, selesai, selesai, selesai, selesai, selesai, selesai, itu dia tawaduk itu tuh semua zaman akhir orang itu begitu